Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kesayangan kita ini lagi ya. Nah, hari ini kakak mau berbubu. penyatang wow. binatang apa yang kira-kiranya ada di sungai ini lagi teman-teman. Saksikan ya, tapi jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, okay? let's go. Kita lanjut mencari. Wow, wow, wow. Kakak melihat sesuatu teman-teman. Kira-kira -teman. ini apa ya teman-teman? Wow, nampaknya ini seperti kerang teman-teman. Wah, benar kan ini kerang teman-teman. Wah, gede banget teman-teman. Tuh, cantik ya. Uh, bentuknya unik Ada duri-durinya Kira-kira kerang apa ya ini ya Mungkin ini kerang raja teman-teman <laughs> Kita kasih kumpulkan ya Oke okay. Lanjut lagi teman-teman uh, uh, uh, uh. uh, Wow, wow, wow, wow Nampaknya ada dua kerang ini teman-teman Warna coklat Uh, lucunya uh, uh, uh, uh. Ayo kita ambil Ah, ah, ah. wah, iya benar Ini kerang-kerang unik teman-teman Uh, oke okay, langsung kita kumpulkan wah uh, uh, uh, uh, udah dapat 3 teman-teman wow ada lagi ada lagi teman-teman wow cantiknya sama kayak yang pertama tadi ya kayaknya ini saudara ya teman-teman uh, langsung aja kita kumpulkan wow Uh unik cantik mewah ya teman-teman uh, langsung kita kumpulkan aja kita lanjut mencari. Kira-kira di mana ya yang ada lagi ya? Hah? apa ini? Bentuknya kayak apa ini ya? Wah, wah kerang lagi teman-teman. Uh, ini namanya kerang macan tutul teman-teman. Wow, wow, wow, menakutkan. Tapi kita kumpulkan aja. Uh, lagi kita langsing jalan lagi teman-teman. Wah, apa ini, teman, -teman? Oh, Ada bentuknya unik kayak gini, ya. Wow, ternyata ada apa ini? Wah, ada kerang bunga, teman-teman. Kerang bunga ini, teman-teman, langsung kita kumpulkan, ya. Uh, Nanti kan ada lagi, nih, teman-teman. Wah, ini kerang bintang, teman-teman. Uh, wah, unik, lucu, ya. Ah, kita kumpulkan aja, kita lanjut, ya. Uh, di mana lagi ada ya? Hah? Huh? Hah? apa ini? Wah. Lagi-lagi dan lagi kerang, teman-teman. Kerang apa ini ya? Kakak gak tahu namanya. Tapi yang jelas ini unik ya, cantik ya. Kita kumpulkan aja. Lanjut mencari, mencari di mana? Ah. Wow, wow, wow, apa ini, teman-teman? Wow, segerombolan kerang lagi. Nampaknya mereka sedang bercengkrama di sini. Nah, kita tangkap. Nanti kita tangkap empat-empatnya, teman-teman. Wah, wow. uh, cantik-cantik ya. Uh, Ada yang warna putih coklat, ada juga yang belang-belang seperti apa ini? Seperti harimau. Nah, kita kumpulkan ya. Kita lanjut jalan. Hah, apa ini? Apa ini nih? Ah, kita ambil dulu ya. Apa kita? kita. Wow, ternyata ini kerang es krim teman-teman. Seperti es krim ya bentuknya. Wow, bisa beli di Alfamart ini. <tik> Masuk aja kita kumpulkan. Wow, oh, dapat banyak. Kita jalan lagi ya. Mana mana ada kerang, ada lagi teman-teman. Apa ini? Wah, wow, sepertinya ini cangkang. Wah, ini cangkang kelomang, teman-teman. Berarti sepertinya di sini banyak kelomang. Nanti kita cari kelomang ya. Oke. Siap, ini kita ambil dulu. Hmm, <tik> dapat, tempat teman-teman. Cangkang kelomang. Pasti nanti di sini banyak kelomang. Tapi kita nyari yang lain dulu ya. Pat, pat, wow. ini, teman-teman? Wah. Wow kerang lagi teman-teman bentuknya seperti apa? Seperti roti teman-teman <laughs> ah, ya udah nggak apa-apa kita kumpulkan aja kerang roti. Ah. Kita lanjut mencari, mencari lagi di mana yang ada. Oh oh oh. Wah, kakak melihat ada yang bergerak-bergerak. Apa ini? Nampaknya dia sedang memanjat. Mau lari kemana? Wah, ternyata ini kelomang teman-teman. Lihat, lihat- lihat- lihat, dia manjat, manjat batu teman-teman. Wah, kayaknya dia mau jadi atlet panjat tebing teman-teman. Wah, -teman. <tuh> ini nih. Lihat, lihat ini, kakinya nih. Wah. Uh kakinya banyak ya. Bentuknya unik, lucu dan menarik. Mewah ya. Wah, ini kelomang lucu. Langsung aja kita kumpulkan. Ayo kita tangkapnya. Wow. Uh. ini dia. Ini dia teman-teman. Nih, kelomangnya. Kakinya teman-teman. Wow, dia keluar ya. Ya. Yeah. Wow. Tuh kan. Banyak kelomangnya di sini. Kita kumpulkan dulu ya. Wah. Wow. Ini dia rumahnya. Banyak kita mencari lagi, teman-teman. kira kira di mana yang ada kelomang ya? Ayo nah, kita cari lagi di mana, di mana, di mana kamu, di mana kelomang? Wah! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Au, au, au, au, apa lagi ini teman-teman? Ada kelomang lagi teman-teman. Kita kasih air dulu, biar dia nggak kehausan. Nampaknya dia terjebak di atas batu eh, ini teman-teman. Mari kita selamatkan teman-teman, biar dia nggak tenggelam. Ayo, ambil. Ah, wow. Tuh, cantik imut-imut. Kita selamatkan dulu dia, biar nggak tenggelam. Wow. Apa ini teman-teman? Wah. Kamu lihat ada kelomang lagi. Wah, nampaknya dia lagi nangkring di atas batu, teman-teman. Nah, hai, uhuh, lagi apa kamu? Ayo, ayo mau lari kemana kamu? Di sini ada air semua. Nanti kamu kecebur. Wah, nampaknya dia mau minum, teman-teman. Lihat nih, wah ini nih. Wah, bisa nangkring gitu, teman-teman. Nah, -teman. uh, kita selamatkan dulu. Uh, nampaknya dia mau minum, teman-teman. Kita kasih minum dulu ya. Nah, uh, ini minumnya. Wah, biar enggak kehausan. Nampaknya dia kehausan. Ah, uh, segarnya udah minum. Wah, artinya pasti riang, nih teman-teman. Uh. Mana lagi ada? Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ada kelomang. Ah, uh. au, uh, au, uh, uh, uh. uh, kakak melihat di sini ada kelomang lagi, teman-teman. Wah, warnanya oranye. aduh, jatuh. Dia <laughs> kecebur. Dia, teman-teman, lihatin. Uh. Wah, dia berjalan, dia berjalan. Wah, ini nih Dia berjalan di dalam air, teman-teman. Wow, langsung kita selamatkan dulu ya. Wah, bisa bisa kembung nanti dia, teman-teman. Banyak minum air. Wah, Udah selamat kan. Untung ada kakak yang nyelamatin kamu. Si lucu ih si imut, kelomang lucu. Wow, wow wow kita kumpulkan. Nih, temannya banyak ini. Kelomang dan juga kerang-kerang, teman-teman. Wah, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Kita besok akan berburu lagi. Datang binatang di sungai ini dan juga permainan-permainan yang baru. Dadah, subscribe ya.